Halo pemirsa M3 Channel, kembali lagi dengan video terbaru kami. Sedang di Bali dan sudah puas berwisata di sana, kenapa tidak kalian melanjutkan kunjungan wisata di Nusa Penida? Kami rekomendasi perkunjungan ke Nusa Penida bahkan permalam ke Nusa Penida bukan tanpa alasan. Jika kalian ingin menemukan view pantai dengan laut biru yang luas. Nusa Penida adalah sport yang tepat untuk itu. Tapi Nusa Penida bukan sekadar pantai, laut dan sangset. Kalian bisa juga menemukan banyak hal menarik lain yang pasti tidak akan membuat kalian mati gaya. Siapkan kamera, baju berenang dan samblok kalian dan ayo kunjungi destinasi wisata Nusa Penida pulau kecil yang menarik dan Instagirlik di Tenggara Bali Empat tempat ini adalah buktinya 1. View yang istimewa Rashi 2 Atau disebut Procon Beach Susah menemukan kata-kata yang tepat menggambarkan keistimewaan berada di spot seperti ini Pemandangannya, batu karangnya, dan yang pasti nuansa dan atmosfer yang disungguhkan memang luar biasa Di sini, Anda juga bisa mendapatkan spot yang asik untuk berfoto dan menambahkan koleksi di akun Instagram di bawah karang sangat tidak direkomendasikan bukan hanya karena batu karang tajam yang mengancam tapi juga ombaknya yang cukup berbahaya walau demikian ada juga yang mencoba menantang maut Ah, kolam para pidah dari ada disebut Angel Bilabong Salah satu spot wisata di Nusa Penida yang Instagram worthy banget. ada bisa berbagi tempat dengan para pidadari untuk bermain air di antara batu-batu karang tajam di tengah kolam alami dengan air yang jernih dan pemandangan yang keren Tiga, surganya pencita daiping atau disebut kristal baik. Kalau ingin menikmati alam bawah laut Nusa Penidah Crystal Bay adalah salah satu spot yang direkomendasikan untuk itu Salah satu bukti lain banyak tema wisata di Nusa Penidah Air yang jernih, ombak yang tenang dan gugusan, terumbu karang yang indah Menjadi alasan sendiri mengapa kalian harus mampir di tempat ini. Beragam flora dan fauna laut juga akan memberi warna tersendiri untuk pengalaman diving atau snorkeling kalian. Crystal Bay juga menawarkan pesona panorama pantai yang keren abis bersantai di atas pasir putih yang lembut di antara pepohonan kelapa yang teduh. Empat Pantai tersembunyi dengan pasir putih atau disebut Pantai Kelingking. Ada pemandangan luar biasa indah yang tersembunyi di balik terjal dan kokonya teping di Nusa Penida. Dari puncak bukit, kalian bisa melihat liukan batu karang yang kokoh. Namun, bila diperhatikan lebih seksama, di bawahnya terdapat pantai berpasir putih dengan nuansa alami yang luar biasa. Perpaduan air laut yang biru, pasir pantai yang putih dan batu karang berwarna hijau, hitam dan putih Membuat mata dimanjakan dengan keindahannya. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru -video kami.